Yang merasa sangat stres ya, dengan kondisi yang dihadapinya dan merasa barangkali kelelahan, kewalahan, cemas, takut ya, berpikir barangkali juga negatif, ya merasa sedih, merasa juga uh, ditandai dengan gejala-gejala klinis seperti mudah, barangkali marah ya, kelelahan, apalagi gejala klinis. COVID ini adalah dia. Ini juga disertai dengan rasa marah, ya, rasa agitasi, rasa butuh pertolongan yang berlebihan, ya. Kemudian ada gangguan konsentrasi. Nah, gangguan konsentrasi ini saya terkena COVID dua puluh hari, nah dirasakan sampai dengan saat ini. Jadi untuk merekam sesuatu butuh waktu, ada agak-agak delay sedikit. Kemudian merasa juga dijauhi ya karena ada perasaan-perasaan yang barangkali kita tidak bisa eh, menjangkau publik area. Nah, tapi perlu diingat oleh adik-adik semua bahwa kalau kita bilang protokol kesehatan salah satunya adalah physical distancing bukan berarti bahwa kita Meniadakan sosial connection ya kepada pasien dan keluarga, ya. Tetap ini harus kita bangun, harus kita jaga bahwa sosial komunikasi ini perlu dibangun secara baik dengan disupport oleh teman-teman sebagai pemberi asuhan. Nah, apa yang bisa dilakukan, antara lain, adalah dengan... Menggunakan tadi saling berbicara lewat telepon, ya. Mungkin lewat video chat, mungkin juga uh, men-share sesuatu, uh, apa namanya, movie yang kemudian dilihat secara bersama. Ya, kemudian ada jadwal-jadwal tertentu yang barangkali akan ada video call, ya, dengan keluarga. Ya, kemudian biasanya ada pertemuan-pertemuan yang bisa, biasanya bersifat grup. Nah kalau kita lihat berdasarkan uh, literatur, maka ini literatur yang saya ambil ya, itu tahun 2019 dari Harvard Public Health Review, disampaikan bahwa ada beberapa komponen yang mempengaruhi uh, efektif komunikasi di tatanan pelayanan kesehatan. Yaitu ada tiga uh, hal yang penting di sini, yang pertama adalah Artikel artinya adanya keterbatasan pemahaman ya terhadap eh, tadi misalnya protokol kesehatan ya tentang SOP, tentang penyakitnya itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah masalah eh, berkaitan dengan eh, budaya kompetensi atau cultural kompetensi. Yang ketiga adalah ini biasanya ada hambatan mengenai bahasa ya. Nah, kalau kita lihat tiga hal yang penting ini, maka apabila salah satu terganggu, maka bisa menyebabkan komunikasi efektif ini menjadi tidak bisa diterapkan. Jadi, kalau kita bicara komunikasi, maka dapat dirimisikan bahwa komunikasi itu adalah ucapan verbal atau metode penyampaian informasi lainnya untuk menyampaikan suatu maksud. Nah, jika salah satu pihak tidak memahami tujuan informasi yang akan disampaikan, tentunya komunikasi tidak dapat dilakukan secara efektif. Begitu. Ada beberapa pengertian mengenai komunikasi. Yang pertama, yaitu dari Arnold dan Bowser, yang menyatakan bahwa komunikasi adalah satu proses timbal balik yang mengirim dan menerima pesan dengan menggunakan keterampilan komunikasi baik verbal maupun non-verbal. Ingat, di sini tidak hanya verbal saja, tapi non-verbal. Oleh karena itu, Anda sebagai perawat tentunya dituntut untuk mempunyai sikap yang ramah, sik sikap yang welcome ya kepada pasien dan keluarga dengan bahasa apa dengan bahasa tubuh dengan bahasa non verbal terutama adalah eye context ya tatapan mata anda senyumannya ya kemudian sikap-sikap yang harus barangkali sedikit kita menunjukkan sikap sotan santun itu diperlukan untuk seseorang yang apalagi menghadapi penyakit covid ini. Nah, dalam hubungan PPA dengan pasien, maka komunikasi bukan hanya melibatkan sekedar transmisi informasi, tetapi juga perasaan, mengenal perasaan dan memberitahukan bahwa perasaan mereka sudah kita kenali. ya Dengan mengatakan bahwa uh, saya bisa memahami bagaimana perasaan ibu, kekhawatiran ibu, apa yang difikirkan, apa yang ditakutkan, itu saya bisa merasakan. Nah, dengan demikian, maka empati itu sangat kuat sekali ya dinyatakan secara uh, verbal kepada pasien atau keluarga pasien. Kemudian kita bercerita dari language ini mengatakan bahwa patient center communication ini didefinisikan sebagai komunikasi yang mengajak dan mendorong pasien untuk berpartisipasi dan bernegosiasi dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam hal ini kalau kita cerita tentang mengajak atau mendorong itu enggak gampang ya karena kita tahu bahwa sebagian besar orang Indonesia ya itu sulit sekali untuk diajak berpartisipasi atau berkontribusi mengurus dirinya sendiri atau merawat dirinya sendiri sangat tidak mudah nah oh, untuk pasien-pasien yang kita hadapi pada pasien COVID ini tentu kita juga ada kendala untuk bertemu atau bertatap muka langsung maka tentunya barangkali kita sangat mengandalkan selain kita lihat wajah kita ya juga barangkali intonasi suara kita ini sangat dibutuhkan oleh pasien karena kadang-kadang kita sudah tidak bisa lagi berhadapan langsung dengan pasien tapi bagaimana kita bisa menunjukkan dengan cara yang lain ya kemudian komunikasi dapat juga didefinisikan sebagai transaksi menciptakan pesan ya oleh uh, oleh kita baik dalam konteks fisik budaya sosial maupun psikologis Mendengarkan adalah penting dalam komunikasi. Nah, mendengarkan itu tidak mudah. Kadang-kadang kita cepat bosan, ya. Kadang-kadang kita merasa diri kita juga dalam keadaan sulit, takut tertular COVID, ya. Sehingga barangkali mendengarkan juga diburu-buru gitu. Tapi cepat deh kamu ngomong, dia mau ngomong apa sih gitu ya. Karena juga kita barangkali ada kekhawatiran untuk tertular dengan virus corona ini, ya. Kemudian komunikasi yang baik itu tidak hanya didasarkan pada kemampuan penampilan fisiknya para pemberi asuhan, tetapi juga pada pendidikan dan pengalamannya. Oleh karena itu, maka pelatihan-pelatihan komunikasi tetap diadakan walaupun backgroundnya Anda pasti sudah tahu pengetahuan atau mendapatkan pemahaman tentang yang disebut dengan komunikasi efektif. Nah. Kemudian juga disampaikan oleh Legi dan Pepper tahun 2014 bahwa komunikasi yang efektif itu membutuhkan pemahaman pasien dan pengalaman mengekspresikan. Jadi ini menggali ini tidak mudah ya bagaimana paham pasien akhirnya menceritakan kejujurannya misalnya tentang ketertaparannya dia terhadap COVID, tentang bagaimana perasaan-perasaan yang dia rasakan. Kemudian hubungan personal yang baik itu juga digambarkan sebagai kemampuan PPA mengajukan pertanyaan. Oleh karena itu pertanyaan harus sifatnya tidak tertutup, tapi adalah mengeksplor. ya Jangan mengatakan ya atau tidak, tapi bagaimana kita bisa menggali eh, dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Jadi kalau kita lihat sikap di dalam berkomunikasi, maka tolong diperhatikan adalah di era COVID ini adalah jarak. ya Jarak kita semua data tahu, jarak 1 meter, 2 meter itu sangat diperlukan. Sentuhan itu barangkali untuk saat ini dihindari. Kemudian gestur kita juga harus diperbaiki bagaimana kita bisa bersikap dengan baik, kontak mata, dan kadang-kadang kita diperlukan diam dan gerakan-gerakan tubuhnya. Nah, sekarang ada berbagai macam cara strategi komunikasi antar petugas kesehatan dengan pasien pada era Covid-19 ini. Jadi tadi disampaikan di dalam jurnal yang terakhir ya 2019 mengatakan bahwa komunikasi dua arah di mana pasien harus dapat menyampaikan informasi tentang keluhan kesehatannya kepada tenaga kesehatan ya. Walaupun kita sudah tahu secara umum keluhan kita adalah biasanya nyeri kepala Dan segala macam, tapi tetap kita harus mendengarkan langsung dari uh, pasien atau keluarga pasien yang barangkali uh, ya kita kontak, ya, kita berhadapan dengan dia. Jadi, jangan disamaratakan ya, karena kita tahu bahwa keluhan penyakit COVID itu ada yang ringan, ada yang moderate, dan ada yang kritis gitu ya, ada yang sangat complicated gitu. Oleh karena itu, kita perlu menggali komunikasi ini harus mampu memahami dan menafsirkan informasi secara memadai untuk merespon keluhan pasien ini dengan tepat ya jangan nanti dijawabnya sama yang yang sama yang vertikal sama dikatakan ya udah bu sabar aja memang keluhan covid seperti itu kok gitu nggak boleh tuh seperti itu ya karena masing-masing kita tahu bahwa pasien itu adalah sangat unik. Jadi ya. walaupun barangkali itu dalam satu keluarga yang sakit, tapi tetap adalah pasien itu unik tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan biologis, kebutuhan psikologi sosial dan budaya yang berbeda-beda antar orang. Kemudian untuk mengurangi resiko keluhan yang berulang, maka tenaga kesehatan khususnya di sini perawat harus menyampaikan informasi yang memadai kepada pasien dan keluarga, ya. Cukup untuk menyampaikan informasi yang cukup ini pemahaman, perlu pengetahuan. Ya bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu dengan baik, dengan cukup ketika kita sendiri kurang pengetahuan. Ya oleh karena itu Ibu Bapak diuntungkan untuk mengupdate ilmu Pengetahuan Terus. Salah satu contoh, menyiapkan fasilitas kesehatan di zaman COVID ini ya. Jadi kita lihat dimulai dari triase ya di depan triase itu tentu biasanya sudah ada di situ ya kedai-kedai atau barangkali tali di situ ya ruangan-ruangan yang bisa dibuat secara sederhana ya tapi memenuhi protokol kesehatan. Nah itu kalau di situ anda pasang poster atau pasang banner itu sebenarnya sudah menunjukkan masalah komunikasi bagaimana mereka harus mematuhi aturan-aturan itu yang barangkali melalui suatu media-media flyers yang kita sudah pasang di depan pintu sebelum masuk pada triase ya. Kemudian bagaimana kita harus mempersiapkan apa namanya fasilitas seperti alkohol, sabu, atau water, air mengalir dan sebagainya itu harus kita segerakan ya di sana dan tentunya caranya untuk mencuci tangan atau caranya untuk memasang masker. Nah itu akan baik apabila kita setiap media-media yang bisa dijadikan bisa dilihat oleh pasien atau keluarga pasien. Nah, kemudian strategi untuk komunikasi yang baik pada era Covid ini ya berdasarkan tadi ini pertama adalah memberikan salam yang hangat ya selamat pagi, selamat siang dan juga apa kabar ya jaga pentang mata kita, dengarkan apa keluhan pasien, perhatikan bahasa tubuh pasien, kemudian berbicara perlahan ya. Nah, jelas dalam bahasa yang sifatnya bukan bahasa medis tapi bahasa non medis. Kemudian, kalau perlu kita mendemonstrasikan sesuatu, misalnya apabila pasien belum paham tentang bagaimana cara cuci tangan, cara pakai masker, ya, eh, cara buka masker, misalnya gitu, menggunakan APD, itu juga harus diajarkan atau didemonstrasikan. Mendorong partisipasi dan pertanyaan yang berangkali disampaikan oleh pasien. Nah, saat menyampaikan informasi kepada pasien, penting untuk diperhatikan apa yang terjadi pada kesehatan pasien. ya kembali lagi saya katakan bahwa gejala klinis pasien ini sangat unik berbeda dari satu pasien ke pasien lain walaupun pada dasarnya ada gejala-gejala yang sama apa yang perlu dilakukan dan pasien dan kepada pasien dan mengapa itu harus dilakukan ya kalau misalnya kita, oh bapak harus jaga jarak harus pakai masker harus cuci tangan gitu biasanya ya nah, itu barangkali perlu dijelaskan mengapa itu harus dilakukan. Bagaimana mereka melakukannya? Ya, apa yang diharapkan baik itu yang barangkali oh dan baik itu yang adalah kontra. Kemudian termasuk alternatif yang tidak, uh, yang mungkin termasuk tidak ada pengobatannya misalnya itu juga perlu disampaikan. Nah, ini ada satu juga literatur dari novel coronavirus ini dari uh, uh, Risk Communication uh, WHO ya. Anak bersikaplah hormat, sopan, empati, waspadai pada kasus yang suspek dan konfirm, dan setiap pengunjung yang menangani mereka, ya ingat, tanah mereka juga mungkin stres dan takut. Dengarkan baik-baik pertanyaan, khawatiran mereka, gunakan bahasa lokal dengan berbicara pelan. Ya oh, semua pertanyaan yang berkaitan tentang informasi covid ya, dengan benar, ya. Ya, tentu dengan benar kembali lagi, kita sendiri harus update. Kemudian kita mungkin tidak memiliki jawaban pada setiap pertanyaan, tapi kita harus jujur bahwa barangkali uh, ini belum belum dicari literaturnya atau kami belum sempat baca ya. Jadi boleh disampaikan seperti itu, jangan dijawab, tapi jawabnya barangkali tanpa kita pernah membaca literaturnya atau tidak sesuai dengan standar uh, yang seharusnya bagikan pamflet atau informasi, kumpulkan informasi, jelaskan prosedur fasilitas kesehatan jika pasiennya anak-anak tentu keluarga atau anggota walinya seharusnya harusnya bisa diperogahan untuk menemani mereka ya. Tapi tentu kembali lagi bahwa ini uh, penuh dengan pertimbangan ya. Uh, Pertimbangannya pertama adalah mereka tentu harus cepat untuk menggunakan protokol kesehatan, terutama menggunakan APD yang baik memberikan informasi terkini kepada pengunjung dan keluarga. Komunikasi dengan pasien, menanggapi emosi dengan pertanyaan verbal yang pertanyaan empati, buat perkenalan di awal, ya pada pasien kalau bisa barangkali karena kita ada keterbatasan mengenai kontak dengan pasien untuk verbal maka biasanya kita akan bisa menyiapkan foto ya setiap anggota tim yang akan bekerja misalnya di pagi hari di siang hari atau di malam hari di beberapa tempat di rumah sakit ini sudah ada tuh fotonya terutama untuk mereka yang bekerja sebagai ketua tim ya yang lainnya memang enggak ada, tapi sebaiknya memang barangkali bisa saja dibuatkan foto-foto. Nah ini barangkali kita belum sampai di sini ya di rumah sakit jantung. Tanyakan kepada pasien tentang gangguan sensorik ya atau atur alat tertentu yang barangkali digunakan. Kemudian mengartikulasikan, melaporkan dan meningkatkan volume bicara yang baik ya, karena biasanya kita bicara lewat media yang elektronik itu kadang-kadang suaranya tidak jelas ya tidak jelas ya lafalnya harus dibuat jelas ya nah, di sini dikatakan bahwa katakan kepada pasien tentang apa yang akan dikerjakan misalnya cuci tangan ya tentang batuk. Tapi eh, jangan katakan bahwa saya mengetahui perasaan anda. Lebih baik mengatakan bahwa saya paham bahwa anda dalam keadaan cemas, gitu ya. Seperti itu. Jangan sampai eh, kita harapkan kita tahu kadang-kadang juga berat karena kita juga dihadapkan eh, oleh ketakutan juga ya sebagai eh, orang yang melayani pasien. Nah, komunikasi dengan keluarga bagaimana? Dengan caregiver gimana Coba ketika masuk tentu Anda punya data tentang kontak keluarga yang eh, dijadikan barangkali utama untuk bisa berkomunikasi, untuk mengupdate satu kondisi kesehatan Anda. Jadi ini minta siapa yang bertanggung jawab ya, pertimbangkan juga barangkali apakah hp itu bisa dibuat video call, video misalnya melalui WA, biayanya apakah sudah diinstal atau belum gitu ya. Kadang-kadang kan orang yang, yang apa namanya orang yang masih jadul itu tetap masih menggunakan SMS gitu misalnya ya. Jadi kalau SMS kan susah untuk kita video call. Berikan informasi dari salah satu anggota tim utama setidaknya setiap hari, jadi kita memberikan informasi. Paling enggak kalau di kita barangkali setiap sit ya seharusnya bisa disampaikan kepada, kepada keluarga pasien. Dengan cara melibatkan keluarganya dan juga ingatkan tentang rencana pengulangan pasien. ya ini mungkin mereka diajak bicara sehingga sudah dibekali dengan ilmu pengetahuan untuk menjaga terulangnya. Penyakit COVID dan barangkali keluarganya bisa belajar dari pengalaman yang eh, eh, pengalaman yang dihadapi oleh pasien yang sudah terkena COVID tersebut. Komunikasi antar tim atau petugas kesehatan ya diskusikan pertemuan secara teratur untuk meninjau rencana dan kemajuan perawatan pasien. Ini bisa dilakukan dengan telemedicine ya dengan dilakukan dengan For peinger elektronik ya tentunya terserah bagaimana untuk di rumah sakit ini memang belum ada fasilitas yang bisa langsung ya punya semacam media TV sendiri di mana pasiennya di situ bisa men- mencet tombol kemudian berbicara langsung dengan dokter atau dengan tenaga kesehatan yang lain rawat atau ahli gizi. Kita belum sampai di sana ya di Rumah Sakit jantung ini belum sampai di Rumah Sakit jantung baru bisa barangkali memfasilitasi hubungannya via WA atau via HP pribadi masing-masing ya libatkan anggota tim yang bekerja dari jarak jauh melalui telepon atau pesan instan eh, pesan instan yang aman ya jadi tolong itu dilibatkan melalui wa karena tentunya eh, PPA sangat terbatas aksesnya kepada Pak akses sehingga yang bisa memungkinkan adalah dilakukan via eh, tadi elektronik atau telepon call misalnya atau via WhatsApp atau via lain dan sebagainya. Kemudian mesti melibatkan tim konsultan apabila ini diperlukan. Jadi keadaan-keadaan kritis daripada pasien sebaiknya tentu akan dikonsultasikan kepada para dokter spesialis yang menangani uh, penyakit COVID ini, ya. Nah untuk edukasi kepada pasien dan keluarga, maka ketika kita memberikan edukasi, maka informasinya harus terbaca. Materinya fokus pada satu materi pesan. Ya, menggunakan standar bahasa yang baik, menggunakan gaya percakapan seolah-olah bicara secara verbal, menggunakan analogi yang terbuka sesuai dengan budaya dan populasi pasien, membatasi jumlah detail yang dimasukkan di dalam materi atau di dalam leaflet atau bukret atau apapun, ya. kemudian menempatkan gambar yang relevan, ya. kemudian menempatkan keterangan-keterangan yang menyoroti bidang minat sesuai gambar Nah ini contoh beberapa media yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, ya misalnya poster-poster ini seharusnya atau sebaiknya bisa uh, dijadikan bahan untuk edukasi yang diberikan kepada pasien, ya atau bisa dilihat uh, di uh, apa namanya di dinding, ya uh, khusus ya yang bisa memberikan informasi mengenai apa namanya penyakit COVID-19 ini, ya contohnya seperti ini. Ini juga contoh-contoh yang dikeluarkan, baik itu dari KMKS, baik itu dari berbagai lintas ya Jadi seperti ini, nah barangkali kita juga belum sampai sebegini ya, liflet kita tentang covid ini ya. Kata Bu Lulu di Rumah Sakit Jantung ini sudah punya liflet belum tentang covid <laughs> untuk MKE-nya. <laughs> yang di, yang dikasihkan ke pasien nih pasien-pasien yang dirawat kalau poster kan biasanya adanya di ruangan tertentu ya tapi di pasien sebaiknya memang kita sudah mengcreate create uh, bed atau bed untuk pasien kita ini MKE ya kayaknya kita MKE kita perlu di perlu disiapkan juga nih ya seperti ini contoh-contoh yang dikeluarkan dari Guideline communication tentang coronavirus tahun 2009 dari Washington DC. Jadi saya kira ini banyak sekali dan kita barangkali harusnya mengembangkan ini tapi di rumah sakit jantung baru ada berbagai macam poster yang barangkali itu didapatkan dari Kementerian Kesehatan. Nah bagaimana menangani ketidakmampuan atau ketahanan ini? Maka yang pertama yang penting adalah menyatakan secara terbuka dan jujur apa adanya ya yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. Jadi kalau kita memang tidak tahu informasi terkininya jangan dibuat-buat, kalau vaksin ya kita belum tahu persis tentang bagaimana manfaat vaksin, bagaimana kerjanya vaksin. Terus kemudian ada pasien itu yang bertanya atau keluarga pasien yang bertanya, apa kita bisa uh, mengatakan secara kalau memang kita belum memahami secara detail, barangkali bisa saja dijawab dengan cara yang sifatnya umum bahwa vaksin itu secara umum misalnya berguna atau untuk menjaga um, barangkali uh, terhadap uh, atau ketahanan tubuh kita, ya. Bahkan sekarang katanya vaksin juga yang udah divaksin belum tentu nggak dapat menang COVID ya, seperti itu ya. oleh karena itu. Uh, <tuh> Pengetahuan-pengetahuan yang terkini ini harus selalu kita update. Dan kita jujur apabila kita ditanya tapi kita tidak tahu jawabannya, maka kita tidak boleh menjawab tanpa adanya sumber yang jelas. Sumber akurat informasi yang jelas. Ya, itu sebenarnya intinya. Kemudian yang kedua, informasinya harus konsisten dan spesifik. ya. Jadi, Bahkan mengakui banyak hal yang tidak diketahui, maka kita tidak terjebak dengan ketidakjelasan. Jadi dikatakan bahwa penelitian pada kasus COVID yang berat khususnya menunjukkan ketidakpastian penyakit. Ya. Dua hari yang lalu, kemarin saya, kakak, kakak suami saya meninggal karena COVID baru hanya dirawat satu hari. ya. Itu termasuk yang mengerikan sekali ya, kita nggak kita tahu ya dengan ketidak ketidakpastian penyakit ini begitu seremnya gitu ya. Kita nggak tahu sejauh komunitas yang kaya apa sih yang bisa menyebabkan orang itu segera dipanggil oleh Tuhan gitu biasanya ya. Tapi uh, itulah yang kita belum tahu banyak gitu ya, apakah hal-hal yang uh, tadi length of stay, passion, uh, berapa lama sih dia, uh, bukan length of stay, Kematian pasien pada hari keberapa sih itu pada komorbiditas yang seperti apa sih rata-rata pasien itu meninggal di hari ke kah? ke kah? pas minggu kita nggak tahu ya tentang hal-hal gitu. Kalau kita ditanya ya memang juga kita nggak tahu persis tuh ya tentang bagaimana eh, apa namanya disebutnya diagnosisnya, prognosisnya ya barangkali ya itu juga kadang-kadang kita tidak tahu ya. Nah, ingat bahwa biasanya. Uh, jumlah juru bicara itu juga harus dibatasi dan konsisten ya. Jangan sampai kalau anda anda belum tahu, tentu anda harus berkoordinasi dengan leader ya, atau dengan PJ-nya. ya Jadi jangan dijawab sendiri karena kan anda ini belum punya pengalaman banyak ya. Baru lulus belum kadang-kadang mungkin ada yang nggak punya STR nggak ya, ya. Karena yang nggak punya STR juga katanya boleh dipekerjakan. Nah, kemudian dari berbagai universitas yang berbeda, oleh karena itu sangat perlu dalam hal ini untuk merawat pasien covid silakan Anda berkoordinasi, berkolaborasi dengan para PIC-nya, ya, dengan leadernya, dengan DPJP-nya. Ya, jangan langsung mengambil keputusan sendiri, berikan informasi yang jelas, dan tidak ambigu tentunya jika kita memiliki pengetahuan yang cukup, jika kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup, Cukup sebaiknya Anda melakukan kolaborasi dan koordinasi dengan atasan. ya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa penting kemampuan membuat keputusan dalam situasi ya yang ketidakpastian. Jadi itu harus juga ada keputusan. Nah keputusan yang diambil misalnya tentu ini menjadi regulasi atau menjadi aturan dan kita juga terus-terusan setiap hari ada rapat koordinasi mengenai COVID ini sehingga barangkali bila ada keputusan-keputusan standarisasi atau prosedur yang berbeda dari waktu-waktu ini disebabkan memang karena pengetahuan-pengetahuan itu atau regulasi dari pemerintah pun yang barangkali baru dikeluarkan ya empat itu kita harus mengakui emosi di sini yang disebut dengan emosi ketidakpastian dalam penyakit ini telah dikaitkan dengan kecemasan atau depresi atau kesusahan ya sehingga kita bisa mengakibatkan kepanikan atau kepasifan oleh karena itu maka empati untuk dari kita untuk pasien-pasien covid ini barangkali anak ini karang sifatnya untuk yang kritis ya yang 10% atau 15 ini persen ini kan kritis pasiennya ya itu uh, tentunya uh, mem membuat uh, panik ya barangkali sampai panik ya uh, kalau seandainya ketika ventilator ya barangkali dia udah sempat bicara lagi maka yang panik adalah keluarganya ya harganya sangat panik sekali sehingga perlu adanya dukungan moral daripada petugas kesehatan. Ya, petugas walaupun teman yang tenang. tenang. Ini karena kita memang sudah menjadi... ...tenang. Berikan umpan balik yang baik kepada pasien, kuatkan pasien, walaupun juga kita tetap perlu dikuatkan oleh lingkungan kita. Ya, Oke, sebagai penutup, saya kira bahwa komunikasi dengan pasien atau dengan keluarga pasien atau dengan caregiver ini uh, merupakan sesuatu yang perlu advokasi, ya baik untuk pasien maupun punya. Kemudian harus dilakukan secara interprofesional, penggunaan layanan seperti telehealth ini juga perlu dipikirkan oleh kita, Jadi kita baru bisa menggunakan uh, menggunakan apa ya layar TV ya barangkali layar TV tapi itu ada hanya di dalam di dalam ruangan ya yang mudah-mudahan ke depan uh, akan dipikirkan lebih baik lagi menunjukkan aku yang kau